Mempak akan membawakan cerita berjudul Cingelaras. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan Jenggala hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raden Petra. Dia memiliki seorang bermesuli dan seorang seling. Suatu hari, Sang Selir, Sang Permasyuri merasa gembira ketika dia mendapati dirinya tengah hamil. Namun, berita kehamilan Sang Permasyuri sudah didengar Sang Selir. Kemudian, Sang Selir membuat rencana jahat dengan bantuan tabib istana. Sang-sang diri berpura pura, -pura makanan yang diberikan, permaisuri Paduka Jawa Sankar mendengar jawaban sang Tanah, raden Raden Utapurka. Kemudian dia memerintahkan kemawalnya untuk memanggil permaisuri. Setibanya, permaisuri hadapan Raden Indra. Permaisuri merasa terkejut karena dia melakukan mencelakanya, doh. sel. Namun, di dalam hutan, pengawal merasa gelisah karena dia tahu bahwa sang permesuri tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya, sang pengawal membiarkan permesuri hidup di tengah hutan. Waktu sudah berlalu. Cindela ras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani. Suatu hari, ketika Cindela bermain di tengah-tengah, dia menemukan sebutir telur. Telur dia tersebut diambilnya dan dibawa dengan bal. Enak? Dia tidak bertanya kepada dirinya. Sang permasuri kemudian menciptakan alasan kenapa mereka terlambat mengaku, mendengar. jadi gelara ini jawab cendelaras mendengar syarat yang diajukan cendelaras Adem Putra terkejut namun dia tetap syarat pertandingan antara ayam cendelaras dengan ayam raja Agunga. awalnya ayam cendelaras hanya menyerang dengan ganas dan akhirnya ayam jendela menjadi Kemudian cingelaras mengambil ayamnya dan seperti itu sesuatu. Kemudian ayam cingelaras berkata, "Kukuruyu, tuanku bernama cingelaras." di tengah hutan siapa sangka dia putra dari Raden melihat kopokan ayam tersebut Raden Putra terkejut dia pun bertanya cindelaras lambai adalah anak dari raja cinta mendengar jawaban cindelaras akhirnya pengawal yang raja diperintahkan untuk menghubungkan bercerita kepada raja apa yang sebenarnya terjadi? mendengar penjelasan dari sang alam pada putra murka kemudian dia menghubungkan pengawalnya untuk menguangkan memerintahkan kemauannya untuk membawa pelajari pengganti terjaga Akhir bisa Raden Putra dengan Sang Bermasuk serta cinta lari untuk kehargaan